Halo, Assalamualaikum Selamat datang di channel Masakan Nadina. Ini adalah video pertama saya Bantu channel saya semakin berkembang ya semuanya Dengan cara like, comment, dan subscribe Di video ini saya akan membuat kreasi masak kerang saus tiram Untuk proses lebih jelasnya lagi Kita lihat video ini sampai selesai ya Untuk bahan-bahannya ada 500 gram kerang darah 2 lembar daun jeruk 1 batang serai dan 2 ruas jahe yang telah dimemarkan setengah sendok teh gula setengah sendok teh garam setengah sendok teh lada bubuk 2 batang daun bawang yang telah dipotong-potong setengah bawang bombay yang telah dipotong-potong 2 sendok makan saus tiram 4 sendok makan minyak goreng 1 sendok teh tepung maizena yang telah dilarutkan dalam air Untuk bumbu yang dihaluskan ada empat siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan cabai sesuai selera Airnya kita sediakan 200 ml Selanjutnya untuk kerangnya kita masukkan di panci tanpa menggunakan tambahan air ya Ini bertujuan agar kerang lebih mudah untuk terbuka Cukup ditambahkan dengan dua ruas jahe yang telah dimemarkan untuk mengurangi aroma amisnya Usahakan kita menggunakan panci dengan tutup kaca ya Agar kita mudah melihat kerang apakah sudah terbuka atau belum dan untuk memastikan agar kerang tidak gosong kita rebus kerang kurang lebih 10 menit Selanjutnya kita buat bumbu yang dihaluskan dulu ya Masukkan bawang merah, bawang putih, kemudian cabai Di sini cabainya kita sesuai selera saja ya Kalau tidak suka pedas, cabai bisa dikurangin Cabainya kita potong-potong agar proses pelembutannya lebih cepat ya dan kita tambahkan air secukupnya. Setelah bumbu dihaluskan, selanjutnya kita panaskan minyak goreng untuk menumis bawang bombay. Kita tumis sampai layu, ya. Masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kita aduk-aduk sampai semuanya merata. Masukkan 2 lembar daun jeruk dan serai yang telah digeprek Selanjutnya aduk-aduk sampai tercium aroma wangi Masukkan garam, gula, dan lada bubuk Aduk-aduk hingga semuanya tercampur Masukkan 2 sendok saus tiram Kita aduk-aduk lagi ya, hingga bumbunya semuanya tercampur rata Kita tambahkan air ya Setelah mendidih, kita masukkan kerangnya ya Aduk-aduk hingga rata supaya bumbu meresap ke dalam kerang Masukkan larutan tepung maizena Masukkan daun bawang Dan aduk-aduk hingga layu Setelah bumbunya meresap Kita koreksi rasa sesuai selera ya Jika rasanya sudah cocok Tinggal kita hidangkan dan siap untuk disajikan Terima kasih ya telah menonton video ini sampai selesai Semoga video ini dapat menambah inspirasi teman-teman semua untuk kreasi menu masakan di rumah